Terima kasih, sistem pendingin mesin adalah untuk memperkecil temperatur mesin ketika temperatur sudah terdeteksi mengalami berlebihan. Berfungsi untuk mengatur temperatur mesin, agar tetap bekerja untuk memperkecil temperatur mesin ketika temperatur sudah terdeteksi mengalami berlebihan suhu, dan mendistribusikan suhu panas pada mesin hingga merata. Pompa air atau water pump. Kemudian fungsi dari pompa air itu sendiri adalah, guna mensirkulasikan cairan pendingin menuju ke semua sistem pendingin, yang mana pada pompa ini juga dapat bekerja karena digerakkan oleh PANBEL. RADIATOR Apa yang dimaksud dengan radiator? yakni merupakan suatu komponen, yang memiliki bentuk seperti lempengan besi yang biasanya kerap dipakai untuk mendinginkan air pendingin. Prinsip kerja daripada radiator sendiri ialah untuk memindahkan suhu dari air menuju ke udara. Kemudian pada sebuah radiator, ada beberapa bagian yang akan kalian jumpai, yang diantaranya ialah Inlet pot, out pot, drain plug, radiator pressure cap, tutup radiator sendiri ialah Guna meningkatkan titik didih air dan kemudian menjaganya supaya air yang mendidih tetap berada pada suhu 100 derajat celcius Termostat, fungsi daripada komponen ini ialah Guna mengatur sirkulasi cairan pendingin di mana pada saat mesin belum mampu bisa mencapai pada suhu kerjanya, maka termostat ini akan bekerja untuk menahan cairan tidak bersikulasi. Namun apabila panas mesin sudah tercapai, maka termostat tersebut akan membuka suatu saluran supaya cairan bisa mensirkulasikannya dan kemudian akan mengalirnya menuju ke radiator. ECT Sensor Engine Coolant Temperature atau disebut juga WTS Water Temperature Sensor berfungsi untuk mengukur atau mendeteksi perubahan suhu air pendingin di dalam blok silinder ketika mesin menyala sehingga dapat diketahui apakah mesin dingin, pemanasan, suhu operasi normal atau overheating apa yang dimaksud dengan sistem pendingin yakni merupakan suatu komponen pendukung pada mesin agar dapat mencegah terjadinya engine overhead kemudian dengan melalui sistem ini akan dapat membuat temperatur mesin bisa terjaga supaya tidak berlebihan jadi walaupun mesin bekerja dengan RPM yang sangat tinggi dan juga dinyalakan untuk waktu yang cukup lama, maka dengan adanya pendingin, maka temperatur pada mesin tidak akan berlebihan, sehingga dalam hal ini akan membuat kinerja mesin akan semakin efektif dan aman untuk waktu yang cukup lama. Terima kasih sudah menonton, dan semoga bermanfaat buat semua.